Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Alfaris Masih. Di video kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan telepati yang teman-teman sudah tanyakan di kolom komentar Untuk teman-teman semua, eh, saya minta maaf karena beberapa hari ke belakang Saya sangat sibuk, ada hal yang saya harus lakukan Sehingga saya baru sempat buat video hari ini Saya baru sempat untuk menjawab pertanyaan teman-teman di eh, saat ini seperti itu. Dan seperti biasa untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya karena ketika teman-teman nyalakan loncengnya, teman-teman akan dapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe channel saya, sudah nonton video-video saya, terima kasih banyak. Jangan lupa seperti biasa kasih saya saran, kasih masukan kepada saya agar channel saya lebih baik lagi ke depan oh iya teman-teman kita langsung bahas di pertanyaannya kali ini ada pertanyaan tentang targetnya yang hidup di dunia malam bisa nggak kita telepati pertanyaannya seperti gini ini pertanyaannya saya baca target saya hidup di dunia malam kalau malam mabuk du game pulang langsung tepar Bagaimana cara saya kirim pesan? Pertanyaannya bagaimana cara saya kirim pesan ke target yang kebiasaannya seperti itu? Malam, mabuk, dugem, pulang langsung tepat, tidur. Bisa nggak sih kita telepati kayak orang seperti itu? Tentu bisa, teman-teman. Yang penting target sudah pernah melihat kita dia mau aktivitasnya seperti apapun dia mau kemiasannya seperti apapun dia mau kelakuannya seperti apapun pesan kita akan masuk pertanyaannya gini ketika dia mabuk, bisa nggak pesan kita masuk? bisa ketika dia tidur bisa nggak pesan kita masuk? bisa Kapan masuknya? Ketika dia sadar. Seperti itu. Kan gak mungkin kalau dia mabuk itu sampai satu tahun gak sadar-sadar. Pasti dia sadar. Intinya gini. Ketika dia sadar dan dia mulai fokus atau melamun. Meskipun beberapa detik dia melamun. Pesan kita akan masuk. Intinya seperti itu. Pesan kita akan masuk ketika dia mulai fokus. Kapan dia fokus seseorang... Di dalam satu hari, ketika dia beraktivitas atau sedang melakukan apapun, pasti dia akan fokus meskipun satu detik. Pasti. Pasti dia akan melamung walaupun satu detik. Pasti. Di situ celah pesan kita akan masuk. Jadi lakukan telepati saja asalkan orang itu sudah pernah melihat kita. Intinya seperti itu. Jadi kita masuk di pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua ini terkait dia ingin telepati kepada beberapa orang sekaligus. Di tempat berbeda. Beberapa orang sekaligus di tempat yang berbeda. Dia uh, bertanya. Uh, kalau telepati masal atau beberapa orang sekaligus di tempat berbeda itu bagaimana? Misalnya. Dia ingin telepati kepada tim karyanya yang satu kantor Tapi kondisi mereka berada di rumah masing-masing Atau telepati itu hanya bisa digunakan satu kali fokus satu target Pertanyaannya seperti itu juga Intinya gini teman-teman Ketika teman-teman telepati kepada banyak orang Itu tentunya sangat mustahil Sangat sulit Sebaiknya teman-teman telepati habis satu baru satu Jangan telepati kepada beberapa orang sekaligus Apalagi mereka di tempat yang berbeda Coba teman-teman bayangkan Lima orang atau dua orang atau tiga orang Di saat yang bersamaan di tempat yang berbeda Jauh lebih susah untuk membayangkan Beberapa orang itu di tempat yang berbeda-beda secara bersamaan. Kalau kita ingin telepati ke banyak orang, sudah pasti kita akan memikirkan banyak hal. Dan ketika kita membayangkan banyak hal, di situ kita tidak pernah masuk di alam bawah sadar. Kita masih berada di tingkat kesadaran normal, yaitu tingkat kesadaran beta. Sedangkan telepati, tingkat kesadaran alfa yaitu tingkat kesadaran fokus atau biasa dikatakan khusus. khusus ya seperti itu jadi intinya teman-teman sebaiknya lakukan telepati habis eh, satu baru yang lain jangan telepati kepada beberapa orang sekaligus dalam satu waktu yang sama karena kita susah untuk membayangkan Dua tempat yang berbeda dalam satu waktu. Seperti itu. Oke teman-teman, eh, video kali ini saya hanya membahas tentang dua pertanyaan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah mau hadir. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa bertanya. Meskipun pertanyaan itu sudah dijawab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya, al